Selamat sore lor Selamat sore Berjumpa lagi dengan saya Bu Yudembah Itu terlihat Imam Sol Bu Yudembah Coyo youtube Imam Sol lor, lor Jangan lupa like dan subscribe nya. mumet sih Untuk di video kali ini Saya ingin berbagi Pengalaman juga berbagi oh pengalaman ya, Berbagi informasi Buat para subscriber jikalau ingin menyambungkan topik di video kali ini yaitu menyambungkan kamera ke proyektor langsung lur. Lalu omong yo gretolan kan Ening Pak Solikin ngomong gretolan. Di kesempatan video kali ini yaitu menyambungkan kamera Sony Kamera Sony tipe ini apa lu? Kamera Sony tipe mx oppo MC 2500. Langsung ke proyektor, sebab untuk minggu depan ini artanggapan, nih. Pak Suliki mau tanggapan geden penyuting dan langsung di sambungkan proyektor. Adapun bahan-bahan ataupun alat yang perlu disediakan yaitu satu kamera, dua proyektor, tiga layar, dan empat kabel, Lur, kabel HDMI dan juga sambungan untuk alat-alatnya ini. Saya tunjukkan, Lur. Untuk alat-alatnya ini loh ya sudah disiapkan yaitu yang pertama ini eh, proyektor Epson, terus kedua ini sambungan lur, sambungan dari kamera ke kabel HDMI, terus yang ketiga ini HDMI pendek sekitar berapa ini? Dua meter lah. 2 meter, yang ketiga ini kamera ini kamera nyalur kamera kamera Sony HX HXR MC2500 Full HD tulisannya ya, full HD, full HD 1920 kali 1080 Oke, okay. untuk nanti ini kita sambungkan ke sini dan ini. Ini untuk video out. Langsung lor, kita testing. Thing. Uh, nanti kita akan coba langsung kita sambungkan dulu. Ini kita lagi. Ini sambungan HDMI dan ini untuk HDMI nya. Pendek dulu. Kita coba kita praktekkan Pertama kita sambungkan ke sini dulu. Terus yang kedua. Kita sambungkan ke sini Potong lagi Potong Paling loh Terus yang ketiga Kenancapkan ke sini Kabel semua sudah nancap Setelah itu kita buka proyektor telur lu kita tunggu proyektor nyala, oke kita oke, oke, terus kena gini, Gue play kok, pause tuh, wes, kena gini, setelah itu wes sih play, setelah itu kita onkan kamera lur, kita onkan kamera. Kita lihat gimana untuk hasilnya. Tareng, ah, sudah nyala, Lur. Mudah, kan? Nah, ini dia. Sudah nyala, kita coba. Oh, bagus, toh, Lur? kena Lur? Ternyata mudah untuk cara menggabungkan menggabungkan eh uh, kamera kamera Sony ha uh, apa gimana XR mc2500 ke proyektor jadi jikalau ingin uh, agar untuk monitornya besar bisa pakai ini Hai ilur oh, ini. Oke lor, demikianlah tadi tutorial ataupun sedikit berbagi info Sebab saya pun juga belum pernah ini lor Masih coba Sebab ini nerar tanggapan ya wis Orang tak tutorial Sedikit info Cara menggabungkan ataupun menyambungkan Kamera Sony ha. XR MC2500 ke proyektor cukup pakai dua alat saja satu sambungan HDMI yang dua kabel HDMI jadi langsung disambungkan tancap ke proyektor sudah jadi kalau mau ada acara live terus dan penonton bisa melihat apa di panggung bisa langsung di Sambungkan ke proyektor tanpa pakai mixer, namun jikalau mau live streaming ataupun uh, video shooting, direkod pakai mixer. Mungkin video saya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan jikalau bermanfaat bisa di-share. Semoga teman-teman Panjenengan bisa, bisa mengetahui. Oke okay, lor. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.